Wah, gue ngecik serius. aku mau menemui pertama di sini. Oke, kok Mantap, mantap, teman, tahu Mengangkat kaki, mengangkat kaki, mengangkat kaki, mengangkat kaki, mengangkat kaki, mengangkat kaki, mengangkat kaki, mengangkat takut mengangkat kaki, mengangkat kaki, mengangkat kaki, Ya Allah Gusti ya salaman bareng. Ya Allah kusti, katok, eh, Tukang widik Tukang midik. ya kusti, katok, eh, ke, no, kambik, ke, no. Nah ya Ya Allah usah ini Ini dia Ya Terus, saya mau ya. apa? Nang, biar ngapain? Alah, ya, ngapain nih? Bangfiknya di ya, tronang, tronang, tronang, tronang. Oh, salaman, Yora ngembur, nggak mau nggak melakukan, nggak melakukan. Kalau kerja, punya ngerti. Ah, udah mati dekat bontok. Kone, gua ngaku Yora, apa teh? rapat, eh, kejut. ngene kui. Alah, lu lu sih? Wong kuwe ya petengan kok sekali duit ratu paling rokoke wong uang kok yo mesti kaya ngono kok. Alah, ya Perasaan, isipu, rasa kecewa Takar mungkin, meleng dengan Aku ini aku Ya aku biar, teman, bener, tapi aku ya terus, ya. đi chay đi So ge mu masuk ngono ya dari topok topet kan tak gak kenal kok aku kok kenal orang kaya sopo iya ku iya saya tak ilang-ilangnya oh, kok kita cantik men Hah, Tengok eh masa aku aku. tenang. Mas 又吗 exceptions 这样虽然他 Oh, Jibuli ini kelakuan yang masing-masing ini ya? eh ya, Aku mau tak ditutupnya waktu Terus, Biu? Ya, oke. Masih tapi aku masih hmm, ditutupnya mau tapi aku sih lho. Waktu tanah, nama masing terus apa, -apa gitu? kayak garungan. Ya, pasti ya? Ayuh, ya, enggak harus nah, Kita juga ya <tuk> Bye. <music>